Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi dengan kami Evergreen Bonsai Kali ini kita akan bikin tutorial cara mencangkok ya Yang lebih praktis, hemat waktu Dan pada saat turun cangkok nanti hasilnya akan auto ngepen ya Dan ini hasil programan sekitar satu tahunannya Pengen tahu caranya seperti apa Kita saksikan videonya sampai selesai awalnya kita pecah dulu ya sambil kita nunggu menutupnya kambium. Untuk cepat atau lambatnya penutupan itu tergantung kesuburan ini tanamannya ya. Biasanya sih kalau subur satu bulan udah menutup kambiumnya. Kenapa ini dipecah di, di batang hidungnya? Tujuannya agar lebih mempercepat penyembuhan lukanya atau nanti apa penutupan kambiumnya lebih cepat dan tidak stres ini hasil yang sudah kita pecah 4 ini sudah mulai menutup kambiumnya misalnya memungkinkan untuk kita pecah 8 kita pecah 80 dulu sambil nanti kita tunggu lagi tutupkan kita sayap untuk kita cangkok agak ke bawah ya nanti waktu turun cangkok nanti kita bisa berlebar lagi ini biar lebih ngepen ini contoh hasil cangkokan yang siap kita panen dah keluar akarnya hasil pecah delapan setelah turun cangkok ya guys ini udah mulai menutup kambiumnya ini hasil cangkok yang baru pecah empat tapi ini udah mulai menutup kambium seharusnya ini udah mulai kita pecah lagi menjadi delapan agar lebih ngepen lagi ini hasil cangkokan semua ya guys kita ground dulu biar lebih cepat prosesnya untuk penyuburan dan untuk um, penutupan kambium agar lebih cepat ya ini juga hasil campok pecah batang juga ya ini baru kita pecah empat dan ini sebelahnya juga ini rata-rata baru pecah empat semua ini. Nah, sekarang sudah bisa kita pecah lagi soalnya ini kami ternyata mulai nutup juga, sih. Kita menutup sempurna.